semua makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, diwajibkan untuk tunduk kepadanya dengan menjalankan, semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan akal untuk berfikir. Namun, Kesempurnaan itu terkadang membuat manusia lupa akan penciptanya. Terkadang, ia menggunakan akal pikirannya, untuk memikirkan hal-hal yang di luar kemampuannya. Pikiran tersebut membawanya kepada pertanyaan-pertanyaan, yang di luar batas kemampuan akalnya, bahkan mustahil jika dijawab hanya menggunakan akal pikiran. Seperti misalnya, Bertanya mengenai siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa dan wujud Allah, dan lain sebagainya. Membahas persoalan perbedaan agama di Indonesia, bisa dibilang termasuk hal yang sensitif dan kerap menimbulkan perdebatan, tapi bukan berarti hal itu dilarang. Justru yang dilarang adalah orang-orang yang tidak beragama, ataupun tidak percaya dengan Tuhan, karena Indonesia sendiri berasaskan Pancasila, dengan sila pertama disebutkan bahwa negara Indonesia adalah berlandaskan pada ketuhanan yang mahasa. Namun, pada praktiknya memang ditemui adanya warga negara Indonesia yang tidak mempercayai atau memeluk suatu agama tertentu. Dikisahkan pada waktu itu ada seorang ateis, atau orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan memasuki sebuah masjid. Tidak lama kemudian, ia mengajukan tiga buah pertanyaan sekaligus, kepada jamaah yang ada di masjid. Namun, dengan persyaratan bahwa pertanyaannya tersebut, tidak boleh dijawab menggunakan dalil, melainkan harus dijawab dengan akal. Pada dasarnya, Memang orang ateis selalu mengukur segala sesuatu, hanya menggunakan akal. Ia ingin ada bukti-bukti ilmiah yang nyata, yang bisa ditangkap oleh nalar manusia atau akal pikiran. Mereka juga beranggapan bahwa dalil-dalil, hanya dipercaya oleh para pengikutnya saja. Oleh sebab itu, orang ateis tersebut memberikan syarat agar pertanyaannya tadi, tidak boleh dijawab menggunakan sebuah dalil. Ia menentang jamaah yang ada di masjid untuk menjawab pertanyaan berikut: satu, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Dua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Tiga. Kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Mendengar pertanyaan dari seorang ateis tersebut, tidak ada satu pun jamaah yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali salah seorang pemuda yang kemudian langsung menjawab, Tiga pertanyaan di atas satu persatu dengan sangat tenang. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pemuda itu berkata, Apakah engkau tahu dari angka berapakah angka satu itu berasal? Sebagaimana yang kita tahu bahwa angka dua adalah hasil dari satu plus satu, atau angka empat yang berasal dari dua plus dua? Kamu tahu bahwa angka satu itu adalah bilangan tunggal, yang bisa menciptakan angka lain, akan tetapi dia tidak bisa tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami, bahwa Allah itu Zat Maha Tunggal, yang Maha mencipta, tapi tidak bisa diciptakan? Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, orang ateis hanya terdiam, tidak berkutik tanpa memberikan komentar. Kemudian, Lanjut jawaban kedua, pemuda tersebut bertanya kepada orang ateis, apakah ketika di dalam perut ibu, kita dulu makan dan minum, kalau memang kita makan dan minum, bagaimana kita tidak buang air di dalamnya? Lantas apa yang membuatmu? Sulit untuk percaya, bahwa di surga kelak kita akan makan, dan minum juga tanpa buang air. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Pemuda tersebut tiba-tiba menamparnya, dengan sangat keras. Sudah jelas ia merasa kesakitan, dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, tanganku ini terlapisi kulit dan tercipta dari tanah. Begitu juga dengan pipimu, sama-sama terbuat dari kulit dari tanah juga. Lantas jika keduanya dari kulit dan tanah, Bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika aku menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka? Mendengar jawaban yang ketiga, ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Dari kisah ini telah mengajarkan kepada kita. ...bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela ...dan menjatuhkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Akan tetapi, kita harus menghadapi dengan ilmu yang cukup. Seperti halnya yang dilakukan pemuda tadi. Ia mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan... ...orang ateis dengan sangat cerdas. Pemuda tadi merupakan salah satu pemuda Islam... Yang memiliki budi pekerti yang luhur dan ilmu pengetahuan yang luas, lantas siapakah sosok pemuda yang menjawab pertanyaan tadi? Menurut sumber yang diambil, ada yang mengatakan bahwa pemuda tersebut adalah Imam Abu Hanifah ketika beliau masih muda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah ketika ateis bertanya, "Siapa yang menciptakan Allah?"